Oke okay, teman-teman, hari ini emang kita boncos, tapi paritnya pada kering, ha. Ingat, lah ikut mengetuk tombol semua. Ah, ha. mantap. Hahaha. <tulah> <tulah> <tulah> mantap. <tulah> Ah. Satu bro. Aduh. Woi. Aduh. Aduh. Ah. Satu. Sip. baik besar bapulen wah rezeki bukan rekayasa ini bro. Bro, panen panen, ah, campur. Tapi oh, hmm. sini mana? mana? Kita mau sayang sayang, oh memang menjadi waktu puyuk segala ini cagaran. Satu. Satu. Terima